Terima kasih telah mendukung OTW Withdraw dan jangan, jangan lupa like dan subscribe channel youtube OTW Withdraw Tulung Selapan. Terima kasih Yang sudah joget Yang belum joget silakan melamar Berikut ini kami panggil grup Birma Rusik Yolanda Rusak Sekaset Dan kami merewang Yang berhasil grup ini silahkan Waktunya kami persilakan Sekali lagi kami panggil Bima Rusik Yolanda Rusak sekaset dan gamik berewang Laki -laki. Yang merasa grup ini silahkan Oh! Hey everybody, moving off, let's go! sekaligus ulang tahun untuk melaksanakan lagunya lagu ulang tahun jadi silakan untuk ulang tahun nyanyi sama-sama langsung motong kue I <laughs> acara hiburan namun sesuai dengan peraturan pemerintah desa sekarang sudah tepat pukul 12 kalaupun acara ini tetap dilanjutkan kami akan bertanyakan dulu kepada seluruh panitia keamanan baik pun para tamu undangan sanggup tidak menjaga keamanan sekali lagi tidak kompak percaya sanggup tidak Apabila tidak sanggup, kami akan tutup sesuai dengan peraturan Baik, berikut ini akan kami panggil Al-Sungai Jeruju Kemudian aku selalu menilai Angga Pranata, Uma Sabila, Uma Padli, dan Uma Mekses Nama yang kami panggil, silakan. Sekali lagi kami panggil Al-Sungai Juruju Aku selalu menilai Angga Pranata Umat Sabila Umat Badli Dan Umat Mekses Nama yang kami panggil silakan untuk berjoget bersama Bidolita kami Waktunya kami persilakan Aunya dong. Nah,